Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan militer gabungan tahunan mereka pada Senin 22 Agustus. Dengan dimulainya kembali pelatihan lapangan, kata para pejabat, sekutu berusaha untuk memperketat postur kesiapan atas uji coba senjata potensial Korea Utara. Latihan musim panas berganti nama menjadi Ulchi Freedom Shield tahun ini dan dijadwalkan berakhir pada September setelah Presiden Korea Selatan Yun suk Yeol berjanji untuk menormalkan latihan gabungan dan meningkatkan pencegahan terhadap Korea Utara. Latihan tersebut diperkecil dalam beberapa tahun terakhir karena COVID-19, dan ketika pendahulu Yun berusaha untuk memulai kembali pembicaraan dengan Pyongyang, yang menyebut latihan itu sebagai latihan untuk invasi. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Korea Utara menembakkan dua rudal jelajah dari kota Pantai Barat Oncheon pekan lalu setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai pelatihan awal untuk latihan tersebut. Korea Utara telah melakukan uji coba rudal dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini dan siap untuk melakukan uji coba nuklir ketujuh setiap saat, kata para pejabat Seoul. Yun mengatakan pemerintahnya bersedia memberikan bantuan ekonomi jika Pyongyang mengambil langkah menuju denuklirisasi, tetapi Korea Utara telah menolak tawarannya. Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan, sekutu akan menggelar 11 program pelatihan lapangan, termasuk satu di tingkat Brigade yang melibatkan ribuan tentara musim panas ini. Untuk lebih baik melawan ancaman rudal Korea Utara yang semakin meningkat, yang menargetkan ibu kota Korea Selatan, Kementerian mengatakan akan meningkatkan kemampuan deteksi rudal dan mendorong penyebaran awal sistem pencegat baru. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang berpartisipasi dalam latihan pertahanan rudal balistik baru-baru ini di lepas pantai Hawaii, latihan semacam itu yang pertama sejak 2017 ketika hubungan antara Seoul dan Tokyo mencapai titik terendah dalam beberapa tahun. Sebelumnya, Korea Utara dilaporkan telah melakukan uji coba peluncuran artileri pada Minggu 10 Juli, kata Korea Selatan. Beberapa hari setelah Amerika Serikat mengerahkan jet tempur canggih ke Seoul untuk latihan bersama. Kepala staf gabungan Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya mendeteksi beberapa lintasan yang dianggap sebagai artileri Korea Utara. Dikatakan militer Korea Selatan mempertahankan kesiapan yang kuat dalam koordinasi yang erat dengan Amerika Serikat. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan peluncuran diduga terjadi di lepas pantai barat Korea Utara. Dikatakan Direktur Keamanan Nasional Kepresidenan Kim Sung Han saat meninjau kesiapan militer Korea Selatan. Kantornya kala itu memantau dengan cermat kemungkinan peluncuran tambahan oleh Korea Utara. Tahun ini, Korea Utara telah melakukan sejumlah besar uji coba senjata, termasuk rudal berkemampuan nuklir yang menempatkan daratan Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Korea Selatan dan Jepang dalam jarak serang. Beberapa ahli mengatakan Korea Utara berusaha untuk menyempurnakan teknologi senjatanya dan meningkatkan daya tawarnya dalam negosiasi di masa depan. Pekan lalu, 6 pesawat F-35 Amerika Serikat dari pangkalan Angkatan Udara Aylson di Alaska tiba di Korea Selatan untuk penempatan sementara pertama mereka di Korea Selatan dalam waktu sekitar 4 tahun untuk pelatihan bersama dengan jet tempur Korea Selatan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.